Sobat sekalian, ini adalah Anggrek Bulan Mini ya, Palainopsis Parisi Berasal dari Himalaya, India, Assam, Vietnam, Myanmar, dan Laos Anggrek bulan yang satu ini jarang ditemui Jarang kita temui, karena memang masih jarang yang punya Dia tumbuh di dataran rendah, mulai dari 0 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut Kemudian satu tangkai bunga ini bisa bercabang-cabang dan bunganya banyak Meskipun bunganya berukuran kecil, namun kalau kita lihat detail, kita close up Itu sangat unik bentuknya Kemudian kombinasi warna yang soft Lipsnya berwarna ungu, kemudian sepal petalnya berwarna putih dan di lipsnya itu ada kumis berwarna kuning Phenopsis parisi ini mengendaki hot growing jadi dia suka dengan iklim yang panas dan juga meskipun dia termasuk dari genus anggrek bulan atau phalaenopsis tetapi dia suka dengan cahaya matahari yang cukup banyak. Jadi cahaya matahari itu 70 sampai 90% light light kemudian suhu yang hangat. Phalaenopsis parisi ini dia rajin keluar anak troso dan sering keluar keki dari bekas tangkibunya. Jadi, Renopsis Parisi ini sangat worth it untuk kita koleksi dan ternyata tadi Faricium ini ada aroma wanginya. Wanginya hampir mirip dengan aroma pada Oncidium, terutama Oncidium Porti Torinci. Renopsis Parisi Planopsis Parisi ini mempunyai aroma yang harum ternyata sobat sekalian. Harumnya mirip dengan aroma Oncidium. Kalau Oncidium yang hibrid seperti seri baby, kalau spesies seperti Oncidium ornitoringum. Planopsis Parisi ini rajin beranak dan termasuk rajin berbunga. Jadi tangkainya ini bisa bercabang-cabang dan dari tangkai bunga ini bisa keluar kayak gini contohnya. Planopsis Parisi. Perbedaan ketika sobat memelihara phalaenopsis parisi dibandingkan dengan phalaenopsis lain yaitu kebutuhan cahaya yang cukup tinggi jadi dia suka dengan cahaya yang terang kemudian keunikan dari phalaenopsis parisi ini kadang ketika daunnya terserang penyakit atau terserang hama biasanya dia akan menguburkan daunnya kemudian mengalami masa dormansi yang tinggal akarnya saja nah ini sobat tidak perlu khawatir karena akar ini nanti akan tumbuh daun lagi seperti yang dulu Fahri pernah alami jadi hanya tinggal akarnya saja kemudian baru satu tahun dia mengeluarkan daun baru jadi ketika nanti sobat mengalami hal yang sama tetap dirawat karena akar ini masih memiliki batang dan nanti akan tumbuh daun baru dari tunas yang baru Phalaenopsis parisi ini memiliki bunga yang beraroma wangi, wanginya cukup lembut, kemudian ketahanan bunganya cukup lama, bisa sampai dengan satu bulan lebih. Untuk penempatan yang paling baik adalah tempatkan di tempat dengan cahaya yang cukup banyak, 80% minimal, kemudian membutuhkan sirkulasi udara yang bagus. Dan phalaenopsis parisi ini paling cocok. Ditempelkan pada papan Atau kayu atau pohon Jadi jarang sekali Phalaenopsis parisi ini ditanam pada pot karena memang dia menghendaki sirkulasi udara yang bagus dan akarnya ini sangat banyak dan berfungsi untuk bernafas serta mengambil unsur hara jadi ketika ditanam di pot, akarnya akan tertutup media dan juga pot sehingga lebih baik ditanam menggunakan papan seperti yang sobat lihat di video ini Phalaenopsis parisi ini memiliki harga cukup tinggi Ya karena masih sangat jarang dan yang jelas Faris jatuh cinta karena ukurannya yang mini ya Yang mini tetapi dia mempunyai daya tarik bunganya yang banyak serta bentuk lips atau lidahnya ini seperti busur Seperti anak panah ya seperti anak panah atau tombak gitu Dan Valenopsis Paris ini potensial untuk dijadikan sebagai induksi silangan Atau nanti bisa menghasilkan hibrida dengan bentuk bunga yang unik dan berbunga kompak Karena dalam satu tangkai bunga ini biasanya untuk bunganya cukup banyak dan bercabang cabang Phalaenopsis parisi ini termasuk anggrek dengan daya tahan atau tingkat adaptasi yang bagus. Dia bisa bertahan di lingkungan yang buruk sekalipun. Ketika dia mendapatkan lingkungan yang buruk, pertumbuhannya akan menjadi lambat tetapi dia masih bisa survive. Phalaenopsis parisi anggrek mini yang unik dan lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.